Sofi itu pisangnya jadi pantatnya Jadi, aduh anggurnya alah lagilah Itu jauhnya alah carinya juga kena ikutan lah. Pisangnya kerah kali lima belas. jp jp jp Alah, lagi dong, lagi lagi. Anjir, anjir, anjir! Gede ini mah, gede, gede, gede, gede! Gede, gede, suara gua gede, coba <tuh> <tuh> Woh, tiga ratus puluh sekali langsung tiga ratus Oke, comeback ya pimpir Daus. Oke okay, malam ini, hari ini kita bakal main di seat Bonanja. Aduh, te keluar ke Bonanja lagi gacor-gacornya parah ini ya. Gue ngeliat di tempat biasa gua ngopi, katanya pada Bonanja lagi pada gacor-gacornya nih bikin aja ya kita turbo dulu 10 biasa Allah DC-nya lupa dinyalain nih ya. nggak apa-apa nih apa-apa apa-apa eh hey, hey. skater satu lagi tuh longi Allah jadi kasih lewat begitu aja John soalnya DC-nya ngedinyalain juga nih di tiga nih eh satu dong eh hey, longi pop satu satu satu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 kita nggak biasa main di luar kan Kita biasa main di dalam Sebagai laki-laki sejati Kita nggak biasa main di luar Kita biasa main di dalam saya yuk Sampai jadi <laughs> Oke pisangnya jadi tuh kan Yuk langsung kita buy Langsung kita bayi 10, turbo 10, tiga kali langsung baik di 80, itu selalu pola gua mau ngomong gimana gua pasti pake yang Aduh, kurang satu itu, carinya. Jadi kali 12, aduh semangka, wantep asoy. Itu pisangnya jadi, pantatnya jadi, aduh. Nice anggurnya alah lagi lah itu caunya alah carinya juga kena ikutan nah pisangnya kelah kali 15 wuh jp jp jp Allah lagi dong lagi, lagi lagi anjir anjir gede ini mah gede gede gede gede anjir rambu, suara gua abis coba <laughs> oh wow, 398.000 Jep sekali langsung 398.000 mantap asal saya jago game mantap, mantep banget sumpah, Yuh, sumpah. Cep, cep. Yuk, buat link tempat gua ngopi nanti gua masukin ke, komenta, eh, ke komentar ya, komentar yang linknya ya biar kalian pada join, oke? Okay. Oke, okay. ah, makanya jadi sabunnya lah kurang satu kalian yang nggak ada ada pisangnya kena anggur kayak Allah. jadi cerinya, uh kaliannya dong, gede nih ah kalau lima belas lumayan ah udahan ini mah udah udah udah yang bilang yang bilang gak usah pakai pola nggak ada itu pola gua, tak toker terus turbo sepuluh tiga kali langsung buy udah itu toker chair. Lo lihat tuh allah empat ratus tujuh puluh tiga ribu terima kasih langsung aja kita turbo lagi sepuluh Oh ya, gue mau duit 100 ribu ya. Gue mau duit 100 ribu nih. Kamu dapet 473.550 rupiah. Terima kasih. Cepeta. <gifat> Disit Bonanja, makan tuh. Kita hancurkan lubang tipisnya Bonanja, oke. Okay. Aduh. <gifat> Aduh. Aduh, udah ya, kena. Jok. Allah cari dulu. Baru. Hmm lollipop benar kita bayar 20 kita bayar 20 puluh. Ini mah hitung hitung sadako, <laughs> hitung hitung sadako kasi barangnya, oke. Okay. Ini cepet kalian kaliannya, enggak jadi deh sadakonya ini kaliannya bagus bagus jadiin dong. Nah, sekarang cuma kayak jadi pisangnya jadi, ini lopenya nice. itu, udah lumayan bukan <laughs> sensasional lumayan gak jadi sadako deh <laughs> nyatiku sadako dong boleh bu jadi deh kalau kayak gini masal ini hmm. tuh maka jadi anggur jadi dong Alah. tidaknya baik modal tidaknya baik modal u profit malah goceng tuh lagi lagi semangka dapat. Sudah. Berot. Hm, 480 ribu. Kacau parah ini punanja. Langsung kita pasin deh, kau pengen ngambil penwer dari 400. Kita, hmm. kita pasin, kita bayar 80 ribu ya. Kalau nggak dapet ini, mah beneran udah biarin. buat kalian yang suka mau video sama pola gua Jangan lupa like, comment share, dan subscribe-nya. Begini juga loncengnya, kalau gua ngeluarin video lagi. Siapa tahu lu bisa ngikutin. Cuman, tuh, tuh, tuh, tuh, tahu mau ngikutin gitu kan <laughs> oke okay, like hai, udah like share, hai, hai, hai, hai, hai, dong hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, jp hai, Uh jp lu. Jp. Jp lagi aja hai, pengen ngasih malah jp aneh. Aneh, ini mah aneh. Jajah, jajah, <laughs> jajah. Hah, jajah, uh, jajah. Yes, mantap. jp lagi aja. 152.000. lima puluh dua ribu. Langsung aja ya kita pasin dulu. Kita pasin. Woo! Jadi gopel lima ratus lima rupiah. Terima kasih. Anggurnya kena, Jauhnya Allah mencarinya dapat. Semangkanya kena. Ini. udah jauh udah ja, udah ini ja. gue pengen udah nih, pengen weden nih ja. Oke, semangkanya jadi. Iya, mantap. Udah, ini kayaknya udah deh. Udah deh kayaknya ya. Soalnya eh, tadi kita pasti 500.000, gua kemarin ini juga 400 tadi. Eh dikasih sama dia jadi 500. Oke, free dapat free spin lagi aja. Ih, aneh. Gua pengen ngasih biar gua WD gopek mah jangan udah udah udah. Udah udah udah. Jangan jangan. Iya yeah, jangan udah. Nice. Nice. Iya, yeah, udah. Udah jangan ja. Udah udah thank you banget semuanya yang udah nonton ya. Thank you banget tuh kali 25 udah lewat tuh ya. Udah nggak bakal benar ini. <laughs> Aduh. tapi kita gue penasaran juga sih ini dengan kegacorannya oh, jangan deh uh, apa itu ih udah deh segini aja video dari gua Thank you banget yang udah nonton. Gua Kelvin Firdaus, peace out.